ini dia teman-teman kita cuci aja di sini. wow banyak sekali airnya teman-teman itu ada burung-burungnya juga wow. burung apa itu ya kalau di sini namanya burung blokok <guruh> ikannya semangkok teman-teman <guruh> tuh burunya tuh banyak sekali teman-teman langsung saja kita cuci aja di sini yuk let's go Wow banyak sekali airnya teman-teman wih kita ambil saja yang ini ini apa dulu kita cuci wadidaw ternyata truk mohon teman-teman lagi. Wow, sudah bersih teman-teman. Ternyata hewan rusa. Wih. Kita ambil lagi. Ini hewan apa ini? Sapi. Wow. Ternyata hewan sapi. Kita cuci lagi. Yang ini hewan apa? Yuk! Wadidaw! Ternyata harimau teman-teman! Wih, binatang buas! <tuk> Yang ini apa, teman-teman? kecil Wih, ternyata mobil! <tuk> Kalau yang ini apa, teman-teman? Ya, robot ya, tapi cuy. Oh, robot! Iya, teman-teman, robot! Wih, Optimus Prime! Kalau yang ini apa, teman-teman? Wadidaw! ternyata pistol teman-teman, cium-cium-cium-cium! Pistol mainan ya, teman-teman! Bukan pistol beneran, pistol beneran nggak boleh, dilarang, oke? Okay? Ini apa teman-teman? Wih, kayak mobil teman-teman suka cuci. ya teman-teman mobil, warna merah. Wow! uh hewan lagi teman-teman, sapi susu baru. Hi, mobil truk teman-teman. Ini truk pemadam ini. Iri, wiu wiu. Alang ini apa teman-teman? Seperti robot lagi. Jangan-jangan temannya Optimus Prime? Lagi. Oh iya teman-teman. Temannya Optimus Prime masih punya robot lagi. Waduh masih kotor teman-teman. Wah nanti lagi aku sih. Waduh ada hewan lagi teman-teman. Hewan apa ini? Wih ternyata hewan jerapah. Wow besar sekali teman-teman. semua teman-teman kita dapat lagi teman-teman kita cuci Oh, ternyata pistol lagi teman-teman kalau -teman. oh, yang ini apa teman-teman kita cuci Oh, ternyata bus Tayo. Teman-teman, kita dapat ini lagi. Teman-teman, wih, ternyata ada hewan kuda. Teman-teman, kalau -teman. oh, yang ini terakhir. Teman-teman, sudah habis. video hari ini sudah selesai Wah, jangan lupa tunggu video kakak berikutnya Oke okay? jangan lupa kasih like-nya sama subscribe-nya buat kakak udah sampai jumpa